Oke hey besti besti ketemu lagi dengan aku di Tante Gaming dan arena bermain aku pastinya kalian udah tahu banget ya arena bermain yang selalu aku mainkan setiap harinya dan arena bermain yang selalu gacor setiap harinya untuk mencari cuan dan nyepin setiap banget di game si kaki jeus di arena gebiar 123 oke okay, teman-teman welcome-welcome untuk kalian semua jangan lupa juga di nontonin videonya kalian stay dari menit awal sampai menit terakhir untuk pola trik nyepin terbaru masih di arena gebiar 123 hari ini aku bawa modalnya 85.000 ya ini modalnya tidak akan buy spin guys karena pola dan triknya pola-pola hoki yang sangat hoki sekali untuk mencari gratisan dan arena bermainnya pun sangat hoki sekali untuk mencari gratisan ya. Pola pertama aku memakai 12 putaran otomatis ya, teman-teman. Untuk pola yang kedua, ini masih di checklist yang sama dan pola yang kedua aku pastinya main ke yang lebih tinggi. Dari bed 2.400 aku naik ke bed 4.800. Pola kedua ini aku memakai 8 putaran otomatis di satu checklist spin turbo Oke, ini polanya dari awal nyepin aku masih di satu checklist turbo ya. Dan untuk pola terakhir aku coba ke pola manual beberapa kali ya. Oke, kita lanjut manual. Wih cakep banget ya. Ini baru saja tiga kali di manual, langsung rekomendasi sekali, gratisan langsung aku dapat ya. Ini padahal aku nyepin baru dua menit teman-teman, tapi rekomendasi banget, gratisannya langsung aku dapatkan. Karena aku main ke bed yang lebih tingginya itu lumayan cepet banget ya, dari bed 2400. Main ke bed 4800 itu lumayan cepet banget teman-teman. Kenapa aku selalu cepat untuk memainkan bed Karena aku ingin cepat juga Untuk mendapatkan gratisannya Dan semoga Gratisan yang aku dapat di bed yang lebih tinggi Itu bisa membantu banget Untuk positif wd Dan menambahkan cuan dari modal yang kurang dari 100.000 ribu Menjadi beberapa kali lipat ya Oke kita nikmati dulu Gratisannya Ini lumayan banget Gratisan pertama langsung nyantol Karena modal aku tinggal 9.000 lagi, wah udah lumayan bahaya banget nih modalnya, udah tinggal mini banget tapi rekomendasi sekali lah gratisannya langsung aku dapatkan ya Oke kali-kaliannya udah naik ke 18 Oke semoga cawan bisa connect nih, wah sayang banget cawannya kurang satu loh Oke, okay, ungunya banyak banget, kuning juga connect biru dong, boleh banget nih. Oke, okay, cakep biru, ada kali dua juga ya, yang connect. Wow, jam pasir connect, wih cakep banget nih pecahnya. Beberapa kali ya, teman-teman pecahnya. 23.000, dikali 20, Wah wow, langsung sensasional dong, 465.000 dan gratisan pertamanya ini sangat banjir banget cuannya nyampe ke cuan 812.000. Ini baru gratisan pertama pun modal aku udah menjadi beberapa kali lipat ya, teman-teman. Wow. Ini wajib banget untuk naikkan lagi ke bet yang lebih tinggi biar lebih rekomendasi lagi. Kita jangan takut ya untuk memainkan bed karena Rano bermainnya sangat gacor banget pastinya rekomendasi sekali kalau kita main bet Gratisan lebih cepat untuk kita dapatkan Oke untuk memutar kembali polanya Aku memutar kembali ya Ke pola-pola awal di pola 12 putaran otomatis Dan aku naik ke B10K Oke kita masih full banget nih Aku masih full banget di satu checklist turbo teman-teman Oke kita kasih lagi 8 putaran otomatisnya Tadi di putaran 12 otomatis Scatter 3 sudah mulai bermunculan Kita lanjut aja untuk pola lagi ya Kita lanjut untuk putar lagi gamenya Ini udah udah pertanda lagi gratisannya pasti aku dapatkan Karena scatter 3 nya udah sering banget muncul Oke kita ke pola manual lagi ya Oke manual lagi wow cakep banget langsung mendapatkan lagi gratisannya wow ini momen pola manualnya sangat rekomendasi banget bisa memancing gratisan yang langsung aku cari dan aku dapatkan ya semoga rekomendasi sekali di gratisan yang di bed 10k ini menjadi bed terakhir yang aku mainkan dari modal yang kurang dari 100 ribu tanpa buy spin teman-teman ya. Semoga kalian selalu rekomendasi juga nyepin-nyepin di arena bermain Gubiar 123 dan pastinya di game CKG si Zeus wajib banget untuk kalian coba jangan sampai kalian skip. Ini wajib banget teman-teman karena gratisannya mudah banget kita cari dan cuannya pun banjir sekali guys. Pokoknya dukungan dan supportnya jangan lupa ya, biar selalu semangat untuk aku, dibantu like and share sebanyak mungkin. Pokoknya dibantu ramaikan juga channel aku dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian sebanyak mungkin. Untuk link bermain, link daftar sudah tertera di deskripsi aku. Wow, dapat tambahan sepin juga lima sepin aku dapatkan scatter 3 pun nyangkut di dalam peri sepin dapat tambahan sepin dapat tambahan cuan dapat peri sepin super komplit banget biar satu dua tiga memang rekomendasi sekali untuk nyepin di si kaki Zeus arena bermain yang pas banget untuk mencari positif profit cuan dari modal modal yang kurang dari seratus ribu ya ada kali 5 dan 2 cincin ya tadi pecahnya dan aku dapet nice Wah, aman banget kayaknya jumlah cuan aku di gratisan kedua sangat rekomendasi banget untuk aku WD hari ini di arena gebiar 1, 2, 3 di game si oke teman-teman nanti ketemu lagi ya dengan aku